kemarin di Surabaya, Ibu Iqbal itu nyanyi <SILENCIO> saya kira memang di setiap polres di setiap polres atau polres itu kayaknya emang ibu gak polres <SILENCIO> <SILENCIO> nyanyi itu logo tenang hati rakyat tenang. <SILENCIO> ibu hehehe <SILENCIO> iya pun dikandani bapak <SILENCIO> oke, okay, nanti kita nyanyi bersama-sama di tawur oke okay, ya, nanti kita tinggal tapi tapi gini, tadi saya akan janji saya akan janji kan kita ini harus nyene ojo-ojo, ojo nusuyo jadi kemarin, tadi saya cerita kepada beliau kepada bapak dari uh, Koramil jadi kemarin itu berturut-turut saya itu didatangi DPP HTI, kemudian Kapolda CDI, dan kemudian rombongan Pak Rikmanto dan lain-lain, Pak Nana dan seterusnya dari Mabes Polri, dan saya senang karena semua beri baik Asal kita betul punya jiwa dan kasih sayang bini kah tunggal kah semuanya semua masalah itu bisa diselesaikan dan saya senang mereka nanya dan Pak Pak Tito itu dari dulu nanya saya senang Habib Rizie belum pernah nanya sama saya ini masalahnya nih agak jadi masalah saya. ini Meskipun ya isin-isin ya lewat siapa-siapa sebenarnya dia juga menyapa-nyapa saya. Saya bukan berarti saya tempat bertanya, saya berarti bukan tempat orang soal, enggak. Tapi maksud saya, kok yang satu ini agak, yang satu ini punya kesadaran bahwa harus mendandani, harus mau memperbaiki, harus dinamis, harus berjitihat, harus mencari ilmu lebih banyak. Tapi yang satu merasa sudah hatam, sudah benar, sudah pasti oke. Okay. Nah ini kan ada ketidakseimbangan. Jadi saya berharap ke depan Indonesia ini terutama pada generasi Polri, generasi beliau ini, saya ingin saya yakin bahwa kita akan punya Polri yang lebih baik 5 10 tahun lagi. Karena saya melihat Kapolres, Kapolres, Kapolres tabus dan seterusnya itu punya apa ya? Punya karakter yang berbeda dengan senior-seniornya. Kalau di Jakarta saya ngerti masalahnya macam-macam, tidak hanya soal Polri. Polri itu dikepung oleh berbagai macam kepentingan dan yang menanggung akibatnya adalah yang di kabupaten-kabupaten dan saya tahu itu dalam arti saya juga tidak tidak menganggap polisi itu satu terus tak salah salah karena polisi kemarin habis datang ke saya itu sebenarnya juga karena sambatan saya ini gimana kita ini sudah memperbaiki dan berbuat sebaik mungkin tapi serba salah terus. Ini salah, nono salah, ini salah Jadi pokoknya kemarin saya itu jadi keranjang sampah Nah, malam hari ini saya juga mendengar pidato yang sangat bagus Di Malang saya sama Pak Ujung bagus pidatonya, Bagus sikatnya, bagus pemayamannya kepada rakyat Di Surabaya bagus, di sini bagus Jadi Anda harus bersyukur insya Allah mudah-mudahan seragam ini punya ketahanan untuk tidak pecah dari luar maupun dari dalam Nah, makanya ilmu yang kedua ini sederhana jadi Pak, saya mohon nyusul. Saya kepada Bapak dari Setia dari yang saya saya saya santai ya Mas. Saya saya, saya, saya, saya, saya, gini, saya mau lapor dengan bahasa polisi begini. Jadi kalau di kalangan anaknya itu saya kasih metode gitu. Gue neng perapatan jalan, oleh lampu kuning gue kesimpulan mubia ini isih kuning apa wes kuning ini negara mau rusak enggak rusak tergantung jawabannya masih kuning apa sudah kuning kalau sudah kuning berarti Anda segera berhenti karena mau merah betul enggak? betul enggak? Ya. Kalau masih kuning, mumpung isi kuning, sikap kan gitu, jelas ya Mas? Ya? Oke, okay. ini soal kuda-kuda, Iya -kuda. Mas? Ya? Soal kuda-kuda, gimana -kuda. kamu meletakkan diri? Tadi saya ngobrol sama bapak-bapak kiai -bapak di dalam tadi. Kalau Anda punya 100 ribu, 100 ribu ini lambang dari bahwa Anda tidak terlalu kaya, miskin banget ya tidak, gitu ya. 100 ewi ngomong, meng opo. Alhamdulillah Apa main? Hanya 100 ribu atau Alhamdulillah 100 ribu Yang mana? Di sini kamu frustrasi apa bahagia? Di sini kamu nanti akan merusak orang apa tidak? Tergantung jawaban satu kata itu Alhamdulillah 100 ribu Atau lo kok 100 Oke okay. Sekarang kalau secara silat mas Ya secara silat ini, Mas saya mas datap berdiri Mas. Ya saya mau saya ajak masukin Mas. Bayar administrasi pun saya ajak. Misalnya gini, Mas. Misalnya nyawa ndak apa. Ndak apa-ndak apa? Nyawa ya, mungki Bapak ya. iya. Upama sekarang kita di sebuah ruangan atau di sebuah tempat ono kris-kresik. Itu kresek-kresik ada ada semacam ancaman tapi tidak jelas di mana. Itu kita terus kuda-kudale piye? jadi kalau misalkan ada zaman kita eh, kuda-kudanya uh, belum sampai kuda-kuda bener though, ya masih-masih yeah. standar. ya yeah. antisipasi antisipasi yeah. tapi kan anda sudah engkel-engkelnya otot-ototnya syarahnya sudah standar. ya yeah. oke okay. yeah. ternyata jeluk ya dari sini ada di sini jeluk nih jenok wow set. anda terus kakinya gimana tangannya gimana Jaraknya kira-kira lima -kira meter. Ya, udah reflek. Bi, Mas, bi, Mas. Ayo, kubah nih, harus harus orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, mulai orse, orse, orse, orse, mas orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, orse, kira kira orse, <laughs> orse, nah, aku sudah orse, meter, anda gimana kira-kira? pos eh? ya, saya ingin ada keindahan malam ini dengan anda memperagakan. <tik> gitu bingung nukui, bingung nukui. Okay, okay. Kalau anda tidak punya evolusi sikap, tidak punya tahap-tahap kuda-kuda, anda nanti salah, salah hitung dan akan peran dari keadaan yang menimpa anda. Jadi pertama tadi Julat, rusak gitu ya. Okay. Terus anda langsung. ya. Okay. Yeah. Okay. Terus julat teko, Anda kan langsung. Apa okay. iki? <tuk> nah, ini ya. Uh. Oh, Apa okay, piye ya? Terus kita ku maju ke yang langsung BP langsung. Ya, yo kan. Yasui, yasui. Wa yu bie, la kuwe. Ora ya? Nek aku nek aku miso aja dengesoni. Aku miso itu untuk menghindarkan Anda dari kagum-kagum sama saya. Dengan saya miso Anda tahu bahwa saya manusia biasa dan jangan dikultuskan, jangan didewakan, jangan ada mahanania. Nah, gowesin lewat-lewat, kayak aku sudah siap mutuh. Bendo seneng sebetul-betul. Nah, kiai orang ngomong, "Waduh, gue ya tapi... Nah, ulama orang ngomong aku jujur ulama, benggong itu, aku jujur ulama, aku mainkan Sedulurmu aku sayang karo Ya Mas ya? ya? Oke. Mas, sekarang kuda-kuda dasar, kuda-kuda dasar. Kalau silat Jawa, kungfu dan silat-silat yang lain misalnya Brazil ya atau Filipin kan ada beda-beda. Kalau Jawa nyung sewu, sewu. Kalau Anda tidak bersedia mungkin bisa ambil anak buah Anda satu orang di sini. Silakan Mas, silakan Mas? Iya. Ayo, mas Bismillah. tepuk tangan semua tepuk tangan Ayo. Ayo, mas mikrofonnya sampean pegang mas dia supaya dia bisa bebas ah oke sekarang tadi mas dia yang pakai panjang dimas. kita ulang kita ulang, Stop. Kita ulang. ada suara Sek -sek -sek -sek -sek -sek -sek. ternyata ada orang bener dari genteng dia terjun dan akan membunuh anda Kira-kira nah, kue sikapmu -kir. bi? Masih masih belum kuda-kuda ya Tapi pokoknya standby aja Ditekani gue. Nah, jelas ya, tau Jelas tau, mau laininnya itu sih kira Iya ya, tau Ngeti ya mas Dalam hidup kita harus bisa begitu Hatimu musimku juga ngunung Fikiran musimku juga ngunung Kue, kue menengahnya ngeki Ayo menung ditonyol Terus, ya, Ochonjur, Ochonjur, Oke, gosok-gosok, boya oce, boya oke, gue ya, rakyat, ya, jangan berlebihan juga, ini wajib pas, ya, gosok-gosok, biasa, begitu aku maju mulai si Gile, ya, ya, yes, saya kaya aku maju tenang, aku maju tenang, uh, <gul> <gul> nah, bagus, jelas ya, Mas, ini wajib jelas ya, jelas ya, hidupmu itu silat. Dan itu tidak untuk membunuh orang, tidak untuk menyakiti orang, silat untuk mempertahankan supaya dirimu tetap menjadi dirimu. ya, mas, ya? ya. bolehkah saya minta, tapi ngerti maksudnya ya, ngerti maksudnya ya. Jadi, saya kembalikan ke uang 100 tadi. Anda kan di situ. Ketika di sini kan saya jauh. Ketika di sini saya sudah dekat. Ketika orang mengatakan meng 100 itu dia berdiri di mana Misale iki 100 iki iki iki kene iki uang 100 nah, ngomong alhamdulillah 100 berarti gitu. nah, kok meng 100 berarti kamu tidak ikhlas dengan 100 bener enggak Kira-kira kue rene menjauh dari 100 iki nang say, ke apa salah juta itu yang bikin anda hidup tidak bahagia karena kamu tidak bersyukur kepada pijakan hidupmu betul enggak? kalau kowe yang itu ada di satus ya satus, aku apa ngomong loh, kamu yang berarti kowe ini jual ini rana 1 juta ini rana, tapi kamu yang kejeblom kamu ini tidak bisa, bisa, bisa, bahaya itu langsung saja bisa, mabur gue pengen abur, mabur mabur soh maru merah kejegel pita-pita hilang eh <guluh> ya betul gitu ya oke okay. ngerti ya mas jadi bersyukur itu adalah kuda-kuda yang tepat seperti yang dia lakukan tepat di depannya yang soal mas supaya badan kita tidak gampang dijatuhkan kaki kaki posisinya gimana mas kaki kiri ke depan kaki kanan ini gini lah oke gitu oke okay sekarang teg, ini sila, kalau silat Jawa punggungnya itu tegak gravitatif apa gini kayak atau gini ke depan nah kamu lebih hebatnya orang Jawa hebatnya orang Indonesia urit itu dijeping ini you know? jadi itu satria yang luar biasa nekat Randuitduit wani rapi, <SILENCIO> ya, ya. ya. So... Perunduhan, tetap perunduhan penggawean, wani kirah motor, ya ya, ya, ya, ya. Itu orang Indonesia ini kita gitu, mas. Ya, mas, Kan gitu. Itu, itu orang Indonesia. Lihat gerakan silatnya dimana mana seperti itu hebatnya. Itulah perwira. Nah sekarang saya tambah dikit sebelum saya minta beliau demonstrasi sedikit ya. Ini mas kalau si jeningi wong wong lanang gue kan wani dep-depan mas ya dep-depan tuh bunyuk-bunyuan ya jelas ya gitu ya, ya. kanan ya. nek wong orang wani kan gak gitu oke okay. sekarang ini zaman sekarang ini zaman wong wani dep-depan wong wani gak Contoh nih, sosial media bandem watu singit dan wonge, betul ya, ya. lempar batu sembunyi <tuh> kalau sampai ke irian jaya, kalau sampai ke pegunungan, mereka senjatanya pakai panah dari jauh tapi kalau sampai ke pantai, mereka bawa parang atau kayu, dek-depan ya, dulu orang mojopait, orang demak itu musuh sopawai depan tapi kemudian datanglah perampok-perampok Kapal-kapal penyambung dari Portugis yang mau coba mulai kerepotan karena bahkan mereka ndak berani depan-depan mereka pakai meriam Anggel tau sih? Kalau merokok? Dyeehh.. Tidak mau Mota tau, kalau pencairin, kalau gunanya Kalau pencak musuh meriam lah ya, anggel ya Gitu Sejak itulah kita kehilangan keperwiraan Kehilangan kekesatriaan Karena musuh kita semua pengecut. Dan sekarang adalah puncak ke Pak Kapolres, kalau ada perang dunia, kira-kira masih ada infantrinya enggak? Wis <tuk> serangan infantri di depan pedang, weh, buat serangan apa, rudal, you know? you know, Pak? Ming nukle, rudal, ya toh? Wis remote attack, loh, toh? Jadi ini adalah abad pengecut. Maka saya bangga kepada rakyat Indonesia yang di dep depan musuh penderitaan, di dep depan musuh kesusahan itu, di dep depan musuh Berhadapan dengan kesulitan dan tidak pernah sedih, ayalah Gundulek Wong sedih mengajianku. Koyok duit duit koyok duit boy. Tapi tidak ada rakyat sehebat rakyat Indonesia. Kui aku keliling dunia sama kayak kajengus nang dindilai. Orang Wong yang sumringah koyok Wong Indonesia. Keadaan apa boy? Nyanyas. Bang oh, Rangga, lalu lintasnya nyeng nyeng ya, Pak Oke, ya Cara kita bertahan Teman saya dari mana? Setia Hati, Mas